Pertanyaan saya, andaikan nanti jaksa memberikan tuntutan kepada saya lebih dari tujuh bulan, dan andaikan majelis hakim nanti memvonis saya lebih dari lima bulan, apakah adil atau tidak, sama atau tidak, sesuai atau tidak, bukankah semua sama di mata hukum? Tolong dijawab. Ya harusnya hakim bebas Menggolah, menggolah sekali Juta doangnya apa? Ya pokoknya kalau saya jelaskan kan panjang Yang kena, yang baik terus. Kemudian ada juga Anton Romana Kena juga 10 bulan Jumur Hidayat Kena juga 10 bulan terus. Jadi, uh, masa Arfai Kena juga sepuluh bulan terus. Jadi, ya beberapa orang banyak lain Mas Rehafal satu-satu kan? Tapi intinya adalah undang-undang ini Itu yang sudah anu ingkat. Tapi yang diadukan itu banyak Emang saya nggak pernah diadukan? Pernah diadukan saya <tuk> <tuk> Yang diadukan itu juga banyak Jadi, pokoknya intinya kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang Ada dua kemungkinan Adukan dia melakukan berita pokok Atau dia melakukan perjalanan di berlincian Nah, yang paling dampak adalah berita pokok Karena kita tidak bisa kontrol Sebagai seorang jurnalis itu, ya kan? Saya kan tidak bisa mengontrol semua pemberitaan oleh portal media itu. Benar atau enggak? Nanti kan langsung bisa nanggul, ngecek, ngecek, ngecek. Nggak mungkin ngecek, ngecek, ngecek, ngecek. The same thing that ada kan. kalau ada yang protes, minta apa Kita kasih dia space yang sama. Kan gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar dan minta kita cek dulu pesan yang dan kan bikin konten, gitu kan. Ya, langsung akal bilang lagi. Karena itu, berita bohong ini banyak sekali babeh hekal juga diadukan berita bohong kemudian Greenpeace diadukan berita bohong siapa lagi yuk yang kira-kira uh, Edi Mulyadi Edi kena juga berita bohong jadi pokoknya yang pentis-pentis yang pernah di diadukan berita bohong bisa berita bohong Terus selanjutnya pertanyaan saya kan Anda tadi mengatakan bahwasanya keonaran di sini, berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah keonaran fisik, gitu kan? Keonaran fisik, bukan keonaran daring, bukan keonaran uh, virtual. Karena keonaran daring, keonaran virtual itu ya setiap hari itu pasti ada. Dan kalau setiap hari kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau itu dilaporkan, penjara apa akan muat? Pola jabal apa akan muat? bola metro apa akan muat? Nah pertanyaan saya, berarti keonaran fisik. Menurut uh, ilmu yang Anda tahu, sepengtahuan Anda itu ke orang-orang di sini? Kenapa? Mana ada internet lompang namun? <laughs> <ytos> <Yeah. gayalah> <yuk> <yuk> Baik, saya ingin bertanya, maksud daripada hak jawab itu apa Ya gini, yeah, yeah, yeah, yeah. jadi kita ini kan negara berdemokrasi. Bisa jadi. Ketika kita menyampaikan informasi Informasi yang kita sampaikan tersebut barangkali akan disambang orang yang tidak benar Atau menyinggung perasaan orang Atau katakanlah orang tersebut berkebatan Kalau negara kita diumatasi Yang bukan di tapi, tapi diberikan ruang untuk menjawab Dan gitu Misalnya, Habib mengatakan bahwa Kain maupun itu, mereka disiksa, ya kan? Negara rumah, corcel atau itu ada di dan dalam pemirsaan. Jadi semua bisa diberikan sepakat bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Jadi sama bagaimana. Nah, kalau mereka tidak setuju, ya harusnya mereka jawab. Itulah negara demokrasi, ada jawab di newaknya. Bahwa apa sampai kelamin bahan, kami berkegeratan tidak pernah. Cuma harus ada ada harus ada orangnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang berkebrakan terhadap pernyataan Habib Barat? Kan begitu. Dan harus jelas. Pertanyaannya adalah, harusnya yang paling potensial berkebrakan itu Yusmin lewat dan Yuki Ramadhan. Kan begitu, terdakwa dalam kasus ini. Sementara pihak polisi sendiri justru yang memproses kasus yang berkepentingan untuk, ya kan? Dia ya kan melakukan proses penyelidikan. Kalau kalau kalau terdakwanya bebas, pasti penyelidikannya tak profesional dong berarti. Kira-kira begitu. Nah, tidak benar. Tapi masalahnya kan kita nggak jelas ini. Yang berkeberatan siapa? Iya kan? Lalu yang progresnya siapa? Tapi tiba-tiba yang bersangkutan -tiba dia, pokoknya Anda sudah melakukan penipuan. Pembandingnya juga baper manda, kalau ada pembanding yang kecil itu nanti mulai agak kemudian dengan putusan pengadilan yang tanggal Maret itu, dan itu pun tidak republik itu saya bilang. Nah ini yang saya bilang, saya jelas subjek, subjek dan objeknya itu gak jelas, sama seperti tadi pasal 28, gak jelas juga kalau kita bicara syarat. Nah, belum lagi pengenalannya, pengenalannya itu saya katakan, harus selesai lumpuh, masa pengenalannya bersifat dahari, bersifat... Kalau Daring itu, kalau ada soal Daring misalnya, yang lebih dari itu, mana tuh misalnya pernyataan soal Big Data? Itu, itu justru jauh lebih heboh sampai munculkan demonstrasi di mana mana kan? Bikin macet dan lain sebagainya jangan-jangan. Ada korban juga pada waktu itu ada yang kecopetan dan lain sebagainya bisa. Karena itu ya, harga pun itu diterapai secara rasional. Dan kalau ada yang terlihatkan, diberikan kesempatan ya, untuk klarifikasi misalkan dalam konteks ini kan yang menyebarkan yang bersangkutan ya sekali di ya. kalau misalnya ada institusi ada orang yang berkeberatan terhadap konten itu secara logika ya datang ke pihak kalau di klarifikasi saya kan gitu artinya kalau kita bicara gradasi penontonnya kurang lebih sama kan tapi mau dimuatnya di YouTube dia, ya, tapi minta klarifikasinya di channel review Harun kan enggak, nggak copot dipercepat atau dibalik, ya kan? Dimuatnya di review Harun, klarifikasinya di tempat sana. Misalnya. Nah, sebenarnya kan kepantasan saja. Intinya adalah kita harus memberikan kesempatan kepada orang untuk menyanggah kita, karena kita tidak boleh berterus terang Tapi enggak berarti kemudian begitu kita dianggap tidak benar kita tidak dilaporkan kemudian dijalankan. Tak bisa tidur istri saya lebih dicatatnya, karena editan bisa di, di, dicocok kita, tapi itu yang menjadi masalah. Baik, berarti yang memiliki hak jawab atas kasus saya ini adalah dua oknum polisi tadi. Harusnya dia yang harusnya dia ya, harusnya. harusnya. Nah, yang menyediakan sebagai wadah untuk hak jawab itu siapa? YouTube, YouTube yang menyebarkan. YouTube yang menyebarkan. Ya. Yang harus menyediakan sebagai wadah dengan frekuensi yang sama, lebih kalau mau dibutuhkan. Terus kalau yang melaporin orang lain? Ya orang lain kalau kerjaan tuh. Jadi ada orang ada kelompok masyarakat yang kerjainnya, yang kerjainnya melaporin orang lain di target. sekali komunikasi. Ah itu, pokoknya kapan revisi salah? Ya kan? Mudah-mudahan bisa gak pernah tertip, Pak Ya, kan? Kapan revisi salah? Soalnya pak hakim pengacara saya nanti. Ya. Jadi kalau revisi saya tidak mungkin diperiksaan hukum juga Kalau saya, saya kan? salah ada sarana saya minta maaf. Satu, gitu. ya kan? Yang kedua sarana untuk menjawab ini sudah minta maaf sudah diberikan hak jawab tetapi jadi pidanakan. Padahal belum tentu juga kita salah. Kita maaf itu ya kadang-kadang soal etika. Bukan soal sahabat, dan benar Misalnya jadi muliadi Dia minta maaf atas pernyataan jemboang anak Tiba-tiba ya, tidak saja Karena dia tidak gaduh kan Padahal biasa, kita gitu. Terumah muli, jauh Terumah jemboang anak, kan biasa Tapi tiba-tiba tidak jadi biasa Karena kita diberuntungkan dengan bisa berusaha berusaha Baik Apakah seseorang itu, sudah saksi Apakah seseorang itu bisa dihukum bisa dipidanakan Dengan keyakinan dia Ini benar Berita ini benar Atau e, hal ini benar Terus yang satu lagi Apakah bisa, dia bisa dihukum Dengan keyakinan dia Ini salah Hal ini salah Ya, yeah. Jadi memang ya, Sebenarnya Ini kan semidun aduan sebenarnya. Memang bukan aduan Tapi kan biasanya polisi tidak akan tidak akan memprosesnya kalau tidak ada orang yang mengadu. <gif> gitu. <gif> Kira-kira begitu. -kira -kira. Jadi sebenarnya semi semi beli aduan juga akhirnya. Jadi setiap ada kita dengar kata-kata dari orang-orang yang ditarget ini dilaporkan, proses itu pasti biasanya. Dan biasanya tadi dengan menggunakan dua pasal itu, uh, berita bohong dan ujaran kebencian, karena dia adalah kasus seperti ini. Saya akan menjelaskan. Wah, kalau cuma dikenakan Prokes kan? oh, ya, nggak bisa ditahan dan, oh udah dikenakan pasal 160 kamu provokasi yang ancaman hukumnya enam tahun, sehingga bisa ditahan, kan begitu? Nggak ada maksud saya mengada dua. Iya. Abah tuh saudara. Iya, saya akan jawab. Nah, kalau kita bicara mengenai keyakinan, yeah. kalau kita bicara tentang konstitusi, bukan bos, kalau nggak lupa pasal 28 i hmm, konstitusi kita doang. Keyakinan dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa, -apa. Oh, ya. Orang meyakini sesuatu itu, itu enggak boleh Jangan kan dikriminalkan di batas saja tidak boleh Keyakinan dan hati nurani. Nah, bagaimana kalau keyakinan dan hati nurani kita bertentangan dengan keyakinan dan hati nurani orang lain? Makanya ada mekanisme demokratis, mekanisme hajarannya Loh, kalau saling kriminal seperti antara warga negara, ah, nah, kita Ya, dan? nanti kita tunggu. Pas kita berkuasa, kirirannya kita kriminalkan ya, jauh-jauh Kan enggak begitu mendegarkan itu. Mendegarkan itu harus rasional. Dan ingat, tujuan hukum itu bukan untuk menghukum orang sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana mengembalikan yang mensosial social order di masyarakat. ketertiban di masyarakat yang tercabih-cabih karena adanya hal-hal seperti itu. Nah, yang ini yang lucu ketika statement itu dikontak tidak ada yang mencari tidak ada social disorder begitu diadukan baru muncul ributnya ributnya setelah diadukan bukan bukan ketika ceramah itu disampaikan nah ini yang terjadi saat ini. baik, contoh ini mendung ya, mendung, mendung saya ngomong kebaparuan ini mendung nih Bentar lagi hujan Bang Refli bilang Agak ah, gak hujan Nah tiba-tiba Bener gak hujan Ini kan sama mendung Mendung sama Saya bilang Saya yakin gak hujan Bang Refli yakin hujan Karena mendung Tapi ternyata Gak hujan Gak hujan Gak hujan, gak hujan. Nah terus bang, terus saya menapor apa baru-baru ini saya. Apa? Saya langsungin Rafli, Karena barang ini telah melakukan uh, apa? bikin bohong, Bang Rafli menyebarkan berita bohong karena kita lagi di -ini. Kenapa berita bohong ya? Karena mendung dibilangnya apa? nggak ujar. Sedangkan kenyataannya hujan keyakinan saya hujan keyakinan yang berlafif nggak ucap, nah maksudnya apakah bisa seseorang tuh dihukum berdasarkan keyakinan seperti itu? itu yang saya katakan. Ya, kalau negara tidak dari baik-baik saja, ya, antara orang yang negaranya kan tinggal bilang, ya itu kan pendapat saya. kalau kemudian salah atau nah, ya, boleh luas, sama seperti saya mengatakan. besok bicara apa enggak? saya bilang ini saya yakin besok enggak, saya yakin 100%. Tapi ujungnya saya bilang kalau Tuhan mengendaki gitu, sama aja dengan ya <laughs> jadi <laughs> ini itu kadang-kadang masa yang begitu-begitu saja kita persoalkan. Kadang-kadang keakraban sebagai warga negara tercari-cari. Gara-gara hukum ditegakkan seperti Kalau hukum dibuat santai-santai aja, -santai, ya, misalnya, wa'rifimu kritisi A, ya malah juga kritik. Ya, ya kan? Hati ada, mau mengkritik ya? baik-baik ya. ya, saja kita. Tapi kalau misalnya... Ternyata kita tersinggung berdua ya, sudah kita selesaikan secara pradaka di luar negeri, enggak ada menu. Karena gini, ini kelompok masyarakat yang sedang bersalin secara politik. Ya. Kalau digunakan hukum pidana, maka menggunakan instrumen negara untuk merevisi warga negara. Tapi kalau dia menggunakan instrumen perdata maka dia berlaku yang memiliki prinsip ekologis. Negara tidak terhadap dengan warga negara, tapi warga negara versus warga negara. Makanya kalau hal-hal yang seperti ini, ya, itu misalnya saya merasa di si X, eh, itu kan sesuai antar warga negara saja. Musa warga musaka, silam dari pantas kita selesai tidak perlu mengenai negara. kalau kami di sejarah pahlawanan, ya, jalan daripun yang bisa menyebabkan. tak produktif dari di sejarah pasal 14 ayat 1 ini sangat tidak relevan. Karena di sini menyebarkan berita bahwa sumbangah contoh contohnya saya lagi ceramah saya mengatakan Nabi Allah Isa alaihi salam adalah ruhullah. Nabi Isa alaihi salam adalah putra daripada Sayyidatun Maryam. Karena saya sebagai Dabi, sebagai Muslim, berkeyakinan Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Di sisi lain, ini sama-sama jerka. Ada seorang berdeta saudara kita dari Nasrani. Saudara Nasrani berkata bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan kita. Nah ini kan masalah, masalah keyakinan kalau undang-undang ini dipakai. Berarti kalau andaikan kita mau ini, bisa jadi saya bilang, oh ini anda bohong. Yesus itu bukan eh, apa kita saya berbicara kepada saudara-saudari Yesus itu bukan Tuhan sebaliknya saudara-saudari berkata Yesus itu bukan Nabi nah, ini, ini kan bisa bikin bisa bikin rusak ini undang-undang ini kalau dalam masalah kita bohong karena bagi kita itu bohong bagi saudara-saudari itu juga bohong kalau masalah ini bisa ada itu, Pak? Ya, iya makanya saya ingin berlaku <laughs> Jadi saya Bikin lagi, di para jua undang-undang, lalunya gini, misalnya, ya kan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong okay. Aku okay. bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan, begitu Semua serba salah, aku harus bagaimana? Satu, kita bohong. Kedua, penyebaran kebencian tidak menghina. Makanya hidupnya berita pokok. Baik, seluruh siang. Ini kan masalahnya kan masalah ceramah. Ceramah ini berkaitan dengan agama. Ya? Uh, saya ingin sedikit. Nanti nanti saya Ada dua hadis yang bertentangan. Uh, itu namanya kargo. Contoh uh, hadis riwayat Abdullah bin Abbas yang dimana yakni Kusriya, uh, Kusriya biruhi wajah jazadi Hadis Sayyatuna Aisyah Kusriya biru Ini dua hadis bertentangan ini Dan umat islam Kita ada yang berkeyakinan Ke hadis ada yang ikutin Atau meyakini hadisnya Riwayat Sayyatuna Abdullah bin Abbas Yang mengatakan Rasulullah isra' Dengan ruh dan basah Sayyatuna Aisyah berkata Rasulullah isra' itu hanya ruhnya saja. Nah ini kan umat islam atau para imam mazhab beliau-beliau kan enggak semuanya mengikuti hadis Abdullah bin Abbas atau enggak semuanya mengikuti hadis Sayyidatullah Aisyah. Kan pula ada, ada yang mau ikuti hadis Sayyidatullah Aisyah meyakini Sayyidatullah Aisyah. Padahal ini hadis bertentangan. Yang satu bilang ruh, yang satu bilang hanya ruh dan dasar. Itu satu. Contoh kedua dari Sayyid Abdullah bin Abbas juga. Bahwa -Abbas beliau berkata Rasulullah menikah dengan Sayyidatun Ma'imunah itu ketika Rasulullah sedang dalam keadaan ihram ya, sedang dalam keadaan ihram nah, sedangkan dari dari, dari Sayyidatun Ma'imunah sendiri berkata bahwasanya beliau menikah dengan Rasulullah itu bukan dalam keadaan ihram jadi lagi, Nabi lagi gak ihram jadi kan dua hadis yang bertentangan tapi ulama ada yang meyakini hadis Abdullah bin Abbas ada juga yang meyakini hadisnya Sayyidatun Ma'imunah terus ada hadis tentang kuasa 10 Muharram itu ada hadis dari Abdullah bin Abbas bahwasanya puasa 10 Muharram itu asal usulnya apa dari mulai Madinah di Madinah ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sampai selesai itu hadisnya Nah, adapun hadis dari tun Aisyah beda lagi 10 Muharram itu bukan di Madinah tapi asal usul puasa Asyura itu ada di Mekah karena orang kafir Quraisy apa orang kafir Quraisy orang Jahiliyah, orang Quraisy Jahiliyah mereka pernah berpuasa atau sebelum Ar-Rawm, nah, ulama-ulama kan ini ada yang bingit hadisnya Sina bin Abbas, ada yang bingit hadisnya Tuna Aisyah nah dalam hal ini kan, mereka kan, beliau-beliau ini kan berbeda hadis. jadi, masa yang satu mau bilang Aisyah bohong? atau yang Rasulullah bilang, Sina Abbas, Sina Bohong? gak mungkin, ini, ini, ini, ini perbedaan, ini perbedaan sama seperti saya, saya bilang Habib Rizik dipenjara karena maulid. ada yang bilang Habib Rizik dipenjara karena prokes nah terus, maksud saya bohongnya di mana, letak bohongnya di mana, terus apakah dengan perbedaan-perbedaan ini bisa seseorang itu dijerat pidana? coba anda tahu sebagai saya. Iya. Paling paling begini sampai sekarang, ya, sebagian masyarakat itu mengatakan hari lahirnya Pancasila itu tanggal 18 Agustus, sembilan belas April. Bukan satu juli. Pemerintah menetapkan satu juli pada pidato mengkampong rujuk dari negaranya. Di mana di situ dikatakan, pada hadirin di sisi dulu, menulis ketuhanan di belakang, ya kan, kemanusiaan, internasionalisme, ya kan, kebangsaan, nasionalisme, usaha masih mali sini, kemana usaha masih mali sini, kemana usaha kita masih mali sini, lalu pemerintah mengatakan itu kan lahirnya Pancasila, Bisa gak saya mengatakan bohong karena Pancasila itu satu yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia dan itu tahun Kristus. Jadi semua yang sendiri kemudian institusi perbedaan pendapat itu biasa saja di dalam uh, di dalam kehidupan kita. Nah dalam kasus dia, menurut saya satu hal yang perlu kita pahami adalah Ketika beliau ngomong tentang sesuatu itu, ngarang sendiri, atau pada dasarnya ada rujukannya. Jadi misalnya mengenai korban-korban uh, kali -korban ini puluh, ya kita juga mendengar isu-isu itu, tapi udah berani aja ngomongnya. Kalau dia berarti kita masalahnya aja. Kalau kita cuma berani, uh, kasar kusuk ya, begitu. Nah, ini, kalau kita lihat, ini versinya berbeda dengan... Apa yang diputuskan pengadilan negeri Jakarta Selatan beda 180 derajat. Sekarang pertanyaannya, kira-kira yang bohongnya mana? Kira-kira? Kalau yang bohong yang ini, jasikan ya Pak Maron ditangkap saja. <tuk> <tuk> nah, beliau mengatakan ini kan ada dasarnya dasarnya salah satunya di bumi, ya kan? Pengaruh kuota kuota korban dan lain-lain itu gak ada saja sebagai sebuah cara untuk menemukan. belum puas kebenaran yang sudah dihasilkan melalui sidang itu karena bayangkan, enam nyawa meninggal, kira-kira begitu tapi tak ada satu pun yang ditahan sehari pun, sehari pun tidak ada yang ditahan ada orang malaysia, ya, ya. baru, ya. pernah saya mengucapkan sidang yang akan ada statement dari penegak hukum mengatakan bahwa mereka sudah aktifkan waktu itu belum tersangat terbuka, ya kan? waktu itu kira-kira bulan maret atau bulan april, saya tidak saya dengar pada tahun 2021. tiba-tiba ada statement lain, satu sudah melintas bulan januari, yang siapa? yang satunya, Elvira, Elvira namanya pengumbar. Nah, lalu yang dengan aktifkan siapa? <laughs> karena pengumum aktifannya itu kira-kira bulan maret dan april, tapi tiba, -tiba Sama tiga orang yang dimaksud. Nah, yang ini saja, sebenarnya banyak soal termasuk press conference mengatakan awalnya kan enam mati dalam tempat yang kan begitu, tapi tiba-tiba dia -tiba, revisi jadi dua. Kan banyak hal-hal yang sebenarnya uh, apa memancing pertanyaan kita, kan? Lalu saya misalnya ngomong dengan. Ada bintang bawah tanah, ada grumi yang menyebar, ada gambar-gambar yang menyebar. Nah, langsung berita pohon. Ya kan? nah, Mudah-mudahan ini, ya, ya, kata-kata, dikata saja. Ya. Jadi, kenapa Pak Parokasubara yang bikin buku CP3 dan beliau tadi. kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak ditahan? Karena Mungkin beliau tidak pernah mengkritik kebijakan-kebijakan dan penemuan pemerintah. Tanya -tanya. Baik pertanyaan selanjutnya. Makanya saya ditangkap. makanya saya ditahan, saya ditahan. Pertanyaan selanjutnya, Saudara Saksya. Berarti uh, intinya dari semua tadi, pasal 14 ayat 1 disangkakan kepada saya itu. Uh, bahwasanya uh, itu adalah, yakni uh, tidak menyebabkan keonaran fisik harus ada hak jawab dan itu pun terjadi <tuh> di mana-mana banyak ya ini tidak bisa diingkari ya ini, e, berarti e, apa namanya? pertanyaannya tentang pasal 14 ayat 1 ini pantas atau tidak disangkakan kepada saya tidak pantas tidak pantas baik terus jawaban yang saya untuk tidak adil <tuh> tidak adil lagi, baik, tidak pantas tidak adil nah uh, yakni ini kan uh, uh, polisi, pengadilan, acara tidak saham, ini kan uh, apalagi negara nah, apakah turut campurnya uh, apa namanya negara dalam hal ini ya dalam hal ini, maksudnya dalam kasus saya ini melalui pembinaan saya ini berarti negara mempelopori atau mendukung teori spiral kekuasaan dengan represi terhadap saya dengan kasih ini ya iya ada jawabannya jadi gini ini kan ada paradoksnya paradoksnya begini uh, kita tahu bahwa dalam kasus ini tersangkanya adalah tidak jadi ada Yaudhila yang menikmati kegelakan motor fungla bulan Januari Kemudian ada Yusufin Ohorefa Dan kemudian satu lagi adalah Fitri Ramadhan Oke okay. Dalam situasi yang normal Harusnya mereka memiliki keberatan ya, ya, Karena mereka tersadar Artinya, kalau misalnya Habib Bahar mengontakan Ada kemisahan Beliau mengindikasikan ada kemisahan dan lain sebagainya maka pelakunya, mutatis-mutatis harusnya mereka, begitu kan ya, secara teoritis Mereka yang akan marah dong, yang akan tersinggung, kan? Penegak hukum yang melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan, harusnya senang, ya kan? Harusnya senang, baru. Berarti makin terbukti dakwaan kita, ya kan? Kan begitu, masa kita mendapat orang tidak ingin, tidak ingin itu terbukti? Kan aneh kalau begitu, nggak usah mendakwa ya. Yeah. Kita mendakwa orang dengan pasal pembunuhan, atau pasal penanyian yang membawa kemahian, tapi kok ya. ketika ada orang lain mengatakan itu ada ada dan lain sebagainya, kita nggak suka? Setiapnya, ya. kan? Kalau kita suka, dong? Karena berarti uh, apa, penyelidikan dan penyelidikan serta pendakwaan kita itu dicukung oleh opini Habibah Bahar dan uh, Marwan Badruar kan teori kamu gak saya pakai logika berpikir waktu kita semua sudah tahu jawabannya. Yang bukan paham, cuma saya pakai logika saja. Kenapa? Kenapa? Kenapa? suka Yang yang lain Kenapa? Kenapa? terlibat logikanya kan begitu institusi Kenapa? Kenapa? Kenapa? kita Kenapa? Kenapa? kita mencari kebenaran Kenapa? mencari Kenapa? Kan Kenapa? Sekarang saya yang bertanya tentang pasal berita undangan kerja Di sini yang saya ambil tadi dari pernyataan saudara Saksi ahli Antar golongan itu adalah pribumi zaman dulu itu ya. Antar golongan yang dimaksudkan pada oh, benar, benar, benar, benar, benar. antar golongan itu pribumi Eropa dan timur. Asia timur asing, ini yang antar golongan. dulu zaman sebelum merdeka. Nah, kalau sekarang, tadi yang anda jelaskan, polri TNI itu tidak termasuk antar golongan. menurut pendapat kalian saya, okay. tidak termasuk. antar golongan. Oh, karena oh. dia tak mungkin disebut golongan, karena yeah. dia adalah wajah to republik. dia milik negara. jadi polri itu merah putih baik ini rakyat. Jadi ibarat kata ah, bukan ibarat. Rakyat Indonesia itu adalah ibu kandung ah, daripada ibu kandungnya polisi dan jendik, ya. Nah, terus uh, apa namanya? Penjaran kebencian Sarah Di dalam ceramah saya itu, seingat saya, saya berkata 16 kali beliau bantai, disiksa, beliau dikejar, di... saya tidak menyebutkan siapa yang menjara nama masker itu saya tidak menyebutkan siapa yang menyiksa, saya tidak menyebutkan institusi manapun, baik per, per, per individu atau per e, institusi saya tidak sebut dalam ceramah saya saya tidak sebutkan Apakah itu termasuk daripada ujaran kebencian? Saya ya. ingin menyebutkan. Ya. Jadi begini, kita kalau lihat proses itu harus ada satu kesatuan. Jadi ya. ada unsur, sebarang siapa, siapa, ya, setiap orang, kemudian menyebarkan, ada, ada perbuatan untuk menyebarkan, kemudian ada apa yang disebarkan itu ujaran kebencian Dan kepada siapa ujaran kebencian itu ditujukan? Kepada individu atau kelompok dan basisnya saran Jadi tidak bisa hanya kepada pekiharaan saja ya? Atau kepada pengaruhannya Karena individu tapi tidak kebasis saran yang bisa Saya tidak melihat objeknya siapa pertama Pertanyaannya Kalau kita tanyakan siapa subjeknya Tapi bahas, oke okay? Kegiatan menyebarkannya YouTube lihat, ya. kan begitu? Yang menyebarkannya kan YouTube lihat. Ya. Ujaran kebenciannya, nggak nah, nah, kan, tahu kan atau saya terserah nggak tahu. Apa yang dikonsultasikan sebagai ujaran kebencian enggak tahu. Lalu kepada siapa ujaran kebencian yang saya tidak tahu itu ditujukan? Nggak tahu juga saya. Individunya siapa kelompoknya siapa saya nggak saya tahu. Lalu apa argumentasi sarannya nggak tahu juga saya. Maka paling oh, tidak dari unsur itu saya tidak tahu ujaran kebenciannya apa kepada siapa dan masih sarannya apa tiga yang saya tahu cuma dua subjeknya beliau ya, yang menyebarkan beliau ya. jadi unsurnya lebih banyak tidak lengkap jadi barangkali itu yang saya pahami baik berarti pasal ujaran kebencian itu pantas atau tidak didatangkan ke tidak pantas tidak pantas. Ah, tidak pantas. Tidak adil. Benar atau tidak? Tidak benar. Baik. Tapi saya benar, ya. Iya. Iya, biasa. Biasa Saya kan memang begini bicaranya, mau sama siapa aja. Baik, terakhir pertanyaan saya untuk saksi ya. Ah. Saya mau minta pendapat karena saksi kan boleh dong minta pendapat saksi ahli. Ya. Saksi ahli. Soalnya Bukan saksi ahli Apa namanya? Nggak boleh jadinya dapat katanya Ferdinand Buta Mungkin saksi pernah mendengar ya? Iya Tapi ya? Buta Hea Buta Hea Buta Hea Buta Hea Buta Hea Nanti kena baca bong lagi saya Tapi bong Zaman itu bertanding di Ferdinand didakwa oleh jaksa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1546 1. Pasal kedua pasal 45 a ayat 2. 10 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. 3. Pasal 156A penistaan terhadap agama. Nah, ketika jadi saya ini dulu masuk penjara, saya masuk tanggal 3 Januari. Ya, di sel itu kan ada, ada ada televisi begitu di, di luar takti itu ada televisi. Saya lihat di televisi, saya bilang, oh, masuk kenapa? Ini orang masuk masuk penjara di ini. Perasaan ini dia dulu yang sering hina saya. Dia masuk kenapa? Apakah hina saya? Apakah kenapa? Ternyata itu saya lihat, oh karena penistaan agama. Itu agama. Nah kemudian, udah Saya duluan masuk Satu bulan mungkin Baru dia masuk eh, Dua minggu, tiga minggu mungkin Baru dia masuk Setelah dia masuk Dia sidangnya udah kelar Saya sampai sekarang sidarnya kelar-kelar Padahal pasalnya sama Malah lebih banyak dia ada peristaan agamanya Terus Dia dituntut oleh jaksa 7 bulan penjara dituntut 7 bulan penjara oleh Jaksa terus dia divonis lima bulan penjara dengan terbukti pasal 14 ayat 1 undang-undang RI nomor 1946 terbukti menyebarkan hoa atau berita oh pertanyaan saya andaikan nanti Jaksa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 Kalau lima bulan saja itu namanya rugi masih. Enggak, ini lima bulan karena tiga pasal tidak boleh jaksa. Makanya saya bilang. kalau kita ini tuntutnya cuma tujuh bulan. Kalau Habib Wahid hukum lima bulan itu saja rugi sedap. Intinya bebas. Jadi harusnya bebas ya? Bebas. Cukup. Terima kasih. <laughs> ini para saksi, apa Bapak Marwan belum datang. Okay. Sesiin eh, jangan kacau mereka. Ya. Baik saudaraku semuanya, tadi kita sudah mendengar panjang lebar, ya tanya jawab antara Pak Refli Harun sebagai saksi ahli, kemudian Habib Bahar sebagai terdakwa. Nah dari video ini kita bisa banyak mengambil ilmu ya, terkait ilmu. Hmm. Kalau kita mencermati ini video, insya Allah ya Habib Bahar bin Smith memiliki peluang yang besar untuk bebas. Seperti yang dicontohkan tadi, jika seandainya jaksa menuntutnya tujuh tahun, Pak Hakim itu menuntutnya lima tahun, ya bisa bebas. Kita doakan saja kawan, semoga ulama kita Habib Bahar bin Smith bisa bebas. Ya, doakan. Dan semoga boleh juga diberikan kesehatan selalu, ya kesabaran, ketegaran, termasuk keluarganya dan dimakan rezekinya yang banyak dari tumpah yang halal. Kita doakan juga para pilihan pun, Pak Batubara, ya, yang hadir sebagai saksi, termasuk Pak Jaksa, Pak Hakim, ya aparat Polri yang menjaga serta. Yang ada dalam ruang sidang semoga juga diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka, NKRI, Harga Mati.